ini saya akan mereview sebuah buku lama, tetapi mau dibaca kapan pun masih tetap enak ya. dan buku ini sudah dicetak ulang ya. buku apa itu? kita lihat. buku nenek. bukunya kayak Haji Ahmad Mustafa Bisri ya. Judulnya dari canda Nabi dan Sufi sampai pujuan kita. Judulnya aja udah bisa bikin kita ketawa ya karena apalagi kita melihat covernya ini ada seorang uh, apa? pakai jubah dia menaiki onta yang tertawa bukan hanya bukan hanya orang yang menaiki unta tapi untanya sendiri juga ikut tertawa. Dan cara menaikinya tidak menghadap ke depan Tapi menghadap ke belakang Ini satu uh, ilustrasi yang membuat kita tersenyum ya Buku ini pernah terbit tahun 2002 Diterbitkan oleh penerbit hikmah Dan kemudian E, tahun 2016 diterbitkan lagi oleh e, mata air buktis ya. buku ini sangat menarik ada banyak kisah lucu ya. kisah-kisah ini kemudian dibagi menjadi beberapa bab ada mulai bab tentang tertawa bersama nabi kemudian tertawa bersama para sahabat tertawa bersama orang cedik tertawa bersama orang tolol <laughs> Tertawa, uh, logika Joha Kemudian banyak sekali kisah-kisah uh, lucu, kisah-kisah humor Yang bisa membuat kita tersenyum, bahkan ngakak sendiri ketika membaca kisah ini Buku ini saya kira tepat untuk kita baca kapanpun, gimana pun karena ditulis dengan bahasa yang enak, bahasa yang rileks, ya. bahasa yang uh, bisa ditangkap oleh orang awam sekalipun. Gusmus waktu itu pernah diminta oleh sebuah stasiun televisi untuk mengisi sebuah acara pada bulan Ramadan. Kemudian, Gustus memilih untuk memberikan bukan memberikan tausiah tetapi e, memberikan satu pencerahan melalui kisah-kisah humor. Nah, kemudian kisah-kisah itu dituangkanlah e, dalam bentuk tulisan dan kemudian terbitkan menjadi buku. Yang kemudian diberi pengantar oleh Kusdur ya atau Kyai Haji Abdul Rahman Wahid. Baik, teman-teman yang penasaran dengan buku ini Bisa cari di toko online Saya kira masih banyak ya Dan ini bermanfaat sekali untuk mengisi kekosongan hari-hari kita Kenapa tidak kau makan? Ceritanya begini Di depan penjual roti Johan mencium sedap roti hangat dan air liur yang menetes. Ingin sekali mencicipinya, tapi apa daya? Dia tak punya uang speser pun. Maka, dekatinya si penjual roti dan bertanya, "Apakah roti-roti ini milikmu?" "Ya," kata si penjual roti. "Kenapa tidak kau makan? Bodoh sekali kamu itu." Judulnya tertawa bersama orang. "Tolong, ada seseorang berkata kepada Nabi Isa, 'Dia berta bertanya begini: Benarkah Anda bisa menyembuhkan penyakit kusta?' Nah, bisa menjawab, 'Benar atas perkenan Allah.' Bisa menyembuhkan orang buta, 'Benar atas perkenan Allah.' Eh, bahkan bisa menyembuhkan orang mati." Atas perkenan Allah, jawab Nabi Isa, "Kalau begitu, Anda bisa mengobati orang yang tolol." "Nah, itulah yang sulit bagiku," kata Nabi Isa. <tik>